Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini kami benar akan menyuguhkan info-info menarik dan pasti akan berspesial dari idola kita. Di kabar pertama para sahabat kita lihat cidukang perbelut dari Papa Bilar, masya Allah, memperlihatkan penginapan Papa B di Bali bersama bunda lesti ke Masya Allah indah banget pemandangannya sahabat dan ucapan terima kasih juga dari Papa Bilar untuk paper seminyak Bali ini sahabat yang sudah menyambut yang sedang menjamu dan mempersiapkan semuanya di balik, masya Allah mudah-mudahan segala urusan apapun yang dilakukan oleh idola kita selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin. Kemudian persahabat kita lihat juga ada postingan terbaru di akun e TikToknya Papa Bambi Kali ini diunggah kembali oleh akun Sendol Putih Bilar. Mengunggah video momen saat BBL di Persabetya BBL ini memegang kepala botak di Persabetya ini momen yang sangat-sangat bikin ngakak warga Konoha. Inilah toh-lah toh Ini tentunya Persabetya kata-kata dari Papa Billar nih Ini selalu membuat kita bahagia, selalu membuat kita ngakak apa yang selalu dilakukan oleh Leslaw Family. Kali ini aksinya BBL yang sangat lucu. Kita lihat persahabat kalimat yang ditulis oleh akun sendal Putih Bilar. Jelas ya, abang mewarisi gesreknya Papa Bunda. Masya Allah banget persahabat. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar dari akun Paranila 94. Masya Allah, kabarokallah, gak nah pintar. Haha, besok jadi ketua kelas dan ketua geng nih kalau sekolah dan jadi bintang kelas. Amin, Masya Allah banget persahabat. Ada juga tanggapan dari akun Rina Wati tadi. Orang ada mainan di depannya, yo, masih aja ngelirik yang bawah. abang-abang bikin ngakak aja kami itu, bersahabat ya, semua aja pasti yang ngakak bahagia. Ketika melihat aksinya BBL yang memukul kepala botak nih, bersahabat ya, disangkannya ini lato, lato nih, bersahabat. Ada aja kelakuan aksi lucu gesrek dari BBL, Masya Allah. Kemudian, bersahabat, kita lihat juga cedukan papa gilar kita lihat persahabatnya dengan Pak Cito, Bapak B lagi tanda tangan persahabat yang sudah fix dan resmi mudah mudahan project yang dilakukan oleh Lesler di Bali. Dimudahkan semuanya lancar luncur, persahabat ya hanya doa doa baik yang selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Bismillah, persahabat ya. Mudah mudahan semuanya lancar. Kita lihat juga banyak doa doa baik yang diberikan oleh para fans. Di antaranya persahabat dari akun Jaidallah mengatakan semoga dipermudahkan segala urusan Papa. Bi amin. Ada juga tanggapan dari Hakaniati. MashAllah, terberkallah. Bismillah, apapun yang direncanakan Lesla Semoga Allah rancarkan dan dipermudah semua Berkah buat keluarga kecilnya Amin, ya Allah, ya rubel alamin Masya Allah, begitu banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan untuk Leslar Valley Kemudian juga bersahabat selanjutnya Kali ini ada cidukan dari BBL Yang lagi bersama dengan Om Izhar Masya Allah banget ya Nyaman banget nih BBL bersama Pak E.M Anak Soleh lagi dipupuk-pupuk bersabet ya Ini nyaman banget nih terlihat Abang El Gak rewel, gak nangis Luar biasa Anak pintar, anak hebat Ini selalu membuat kita kagum Dan tasnya selalu membuat kita bangga Dan kita lihat juga cedukan selanjutnya Kali ini ada pulsingan dari Bang Yudi Revan memposting tentunya Aksi BBL juga yang lagi main dengan Bang Revan nih Persahabat, Masya Allah. Ini kebahagiaan juga untuk keluarga Konoha. Terlihat aktif banget ya anaknya Papa Bunda ini, Masya Allah. Terlihat lucu, menggemaskan, makin pinter, makin soleh, Masya Allah. Ini kebanggaan kita semuanya. Bismillah Persahabat. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini yang kita dapatkan dari Leslie Dibilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari Leslie. tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.